pembelian properti ya terutama properti rumah-rumah baru dan rata-rata 75% itu adalah uh, pakai kredit karena prinsip transaksi itu kan harusnya barangnya ada uh, tunai dan selesai kan hmm. ya kalau dibayar sekarang ya barangnya ada ya. nah kalau gitu kenapa kita nggak nunggu pas selesainya aja bro baru bayar gitu nah, atau baru, baru beli ya? ya baru belilah gitu <laughs> back to Room A21 YouTube channel. Nah, kali ini aku mau bahas tentang tips membeli properti. Ada di samping aku ini ada Bro Dey. Sehat, Bro? Sehat. Salam, Salam properti. Nah, Bro, aku mau nanya nih, apa sih bedanya ngebeli properti itu pakai cash dengan KPR? Oh. Mau beli rumah. Beli rumah. <laughs> Jelasnya. Yeah. Biasanya memang beli rumah itu pilihannya kan dua kan, ada cash, cash ada kredit, ya. ya kan. Nah, yang sekarang tren itu ya belinya banyak kan pakai kredit. Jadi hampir 75 pembelian properti ya, terutama properti rumah-rumah baru dan dan ini didominasi oleh first buyer. Itu rata-rata 75 itu adalah uh, pakai kredit. Ya, 25 itu bisa namanya cash cash keras atau cash tahap bedanya apa kalau cash keras itu dia cash langsung di depan oh. satu atau dua bulan kalau cash tahap dia bayarnya lebih dari agak panjang ya antara 6-24 kali ya itu bisa bertahap nah tentu yang membedakan adalah dari sisi harga nah, kalau saya selalu bicara kalau dia beli pakai kredit dengan pakai cash harusnya harganya enggak beda jauh. Kenapa? Karena kalau beli kredit itu developer itu biasanya berpartner dengan bank. Oh yeah. ya kan? Nah, bank itu biasanya mencairkan juga di depan walaupun belum dibangun. Itu yang dinamakan KPR inden. Oh. Ya, karena developer udah terima di depan, dia bisa untuk bangun, harusnya harganya enggak jauh dengan cash. Nah, kalau cash tahap yang paling risiko itu kalau beli cash itu pastiin ada baiknya bangunan udah jadi. Karena prinsip transaksi itu kan harusnya... Barangnya ada? Uh, tunai dan selesai kan. Hmm. Ya, kalau dibayar sekarang, ya barangnya ada. Iya benar. Nah, kalau barangnya belum ada, kalau saya nyarankan jangan bayar cash di depan. Mending KPR ya, bro? No, no. Karena KPR udah clear. Oh. Dia belinya pakai cash tahap. Oh. Jadi, bayarnya bertahap. Misalkan gini, kalau rumahnya ini apa rumah saya berapa dia berapa, lamun? berapa lama si developer itu membangun rumah kalau misalkan dia dua tahun ya kita bayar dua tahun 12 bulan ya kita bayar 12 bulan jadi kita angsur sesuai dengan periode uh, progres dari pembangunan hmm. ya kan seperti itu tapi kalau misalnya kita mau kredit, nih bro, kayak KPR gitu, hmm. tapi uh, atau cash juga, tapi barangnya atau rumahnya itu nggak uh, ada gitu, itu serem nggak sih, bro, sebenarnya? Iya, jadi tipnya adalah kalau beli properti yang belum jadi, kalau properti udah jadi kan no problem kan? Iyalah kita nggak transaksi, ya, bayar bener. mau KPR, kita cash, tinggal. mau cash apa. Tapi kalau propertinya ready, biasanya nggak ada cash tahap, dia uh. cash kerat atau KPR itu no problem dia bisa bisa siap jual beli nah, tapi kalau belum itu yang perlu diperhatikan adalah mesti kenalin developernya developernya ini pengalaman nggak terpercaya nggak ya, gitu, ya terus tanya si developer ini kerjasama dengan pembiayaan dengan KPR nya dengan bank apa aja hmm, ya kan harus itu itu penting ya. kalau dia berpartner dengan bank-bank yang sudah pemain Ternama. KPR yang Uh, misalkan lima besar gitu, ya, si bank ini kan sudah melakukan filter, sudah melakukan analisa terhadap pengembangnya, itu relatif aman. Tanda kutip artinya udah, ya pengembangnya juga sudah dibantu oleh si bank-bank uh, pembiayaan KPR, tadi kan sudah menseleksi kan. Jadi itu pertimbangan yang, yang perlu diperhatiin gitu loh. Berarti KPR Inden itu uh, yang penting uh, kita bisa tahu uh, tentang banknya, tentang developernya, yeah. dan transaksi KPR itu belum tentu nggak aman ya bro? Yeah. Tadi Pasar kan kita. bertanya kalau cash itu gimana? Kalau cash satu, yang diperhatikan bangunannya udah selesai belum? Kalau belum selesai, saran saya jangan cash keras, dia cash tahap, dibayar sesuai dengan jangka waktu pembangunan rumahnya, Betul. terus pastiin developernya pengalaman, dan dia juga kerjasama dengan bank, walaupun kita belinya tidak pakai kredit. Nah kalau gitu kenapa kita nggak nunggu pas selesainya aja bro, baru bayar gitu, atau baru, baru, beli, ya? Ya, baru beli lah gitu. <laughs> <laughs> ya kalau orang ngomong tuh ya, Ya mending beli setelah selesai aja. Iya Tapi kan developer kan pengen jualan cepat. Oh iya. Kalau kamu belinya nanti setelah bangunan selesai harganya beda. Oh nah. membedakan harganya. Iya. Oh gitu. Jadi kalau kamu belinya sekarang, mau bayarnya pakai kredit, aku pakai cash atau cash tahap, Betul. harganya kan lebih murah dibandingkan periode nanti. Dan itu biasanya kenaikan harga rumah yang dihitung developer maupun karena kenaikan harga pasar itu jauh melampaui apa namanya interest yang kita kalau waktu kita taruh di bank makanya penjualan inden itu tetap kuat sampai dengan saat ini ya sama dengan padahal sebenarnya kan kalau beli mobil maupun beli handphone itu inden harganya sama sama tapi kan dapat gimmick kan kalau beli handphone kan dapat Aku pernah belian pun, misalkan lebih duluan. Ya pre-order, saya, yeah. oh, gitu. saya dapat TV, saya dapat macam-macam. Beli benar. mobil juga mungkin yeah. kalau beli di depan, inden dapat ABC ya, sama kalau beli rumah, inden bayar di depan, dia dapat harga lebih murah dibandingkan. Hmm. Nanti. Jadi tipsnya mending ya. kita uh, inden yang KPR ya Bro. Nah, yang penting bilikas. kalau memang bangunannya belum ada tadi hmm. tipnya tadi lihat di developernya Terpercaya. dan juga. Lokasinya dan yeah. sebagainya gitu. Makasih ya bro tipsnya Demikian Sobat Rumah 21 Untuk kalian yang mau membeli rumah Itu bisa dengan cash atau dengan kredit ya bro ya Kalau mau yang membeli kredit Pastiin dulu developernya Dan jangka waktu rumahnya itu berapa lama Nah untuk kalian yang mau bayar dengan cash Lebih baik dengan cash tahap bro ya yeah. Sampai bangunannya jadi yeah. gitu yeah. Yeah. Makasih bro ya yeah. uh, uh, Ilmu-ilmunya buat kita <laughs> Buat sobat room A21 Jangan lupa like, komen uh, Dan juga subscribe channel room A21 Dan ju juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya selalu terupdate Terupdate dengan... tentang berita seputar properti Salam, Salam properti